Adik, Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan Mari adik-adik kita tundukkan kepala tutup mata kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus yang baik terima kasih buat hari ini Berikan kami roh kudus hikmat agar dapat mengerti setiap firman Tuhan yang nanti akan dijelaskan oleh Kaike Terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa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 karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa.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 yang Esa Amin Halo adik-adik Selamat hari Minggu Jumpa kepada, dengan Kak Ike Dari GPIB Sawangan Salam kenal semuanya Adik-adik di uh, GPIB Shalom Semoga sehat uh, Tuhan Yesus memberkati Kita boleh berbahagia Karena di pagi hari ini Kita bangun hanya karena kasih dan anugerah Tuhan Nah adik-adik Kita setelah membaca Uh, perikop hari ini yang diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 di mana menceritakan tentang anak uh, rohani uh, Bapak Paulus yaitu uh, Timotius di mana dia dikuatkan oleh Paulus uh, untuk terus menjalankan uh, perintah Tuhan Pelayanan yang sudah Pak Paulus Jalankan sehingga uh, Apa Si Bapak Paulus memberikan kekuatan Dorongan Agar Timotius Tidak merasa gentar Tidak merasa takut Tidak merasa uh, Kurang percaya diri Karena Tuhan pasti menyertai uh, Timotius nah adik-adik uh, kebetulan pada bulan ini kita sedikit lagi empat hari lagi atau tiga hari lagi ya kita memperingati uh, kemerdekaan bangsa kita bangsa Indonesia nah uh, dalam kaitannya untuk Me memperingati Hari kemerdekaan uh, Dalam perikop kita hari ini Mau dijelaskan Kalau Tuhan Yesus Memakai kita Memberikan kita juga kasih karunia Berupa tanah air Indonesia Yang melalui Tokoh-tokoh uh, sejarah Pahlawan-pahlawan kita Diberikan kemerdekaan Sehingga kita boleh beribadah Walaupun dengan segala uh, Banyak karunia Seperti kita berdampingan hidup Dengan berbagai macam agama Berbagai macam suku Berbagai macam adat istiadat Tapi itulah kasih karunia Yang Tuhan telah berikan Kepada kita Anak-anak uh, Tuhan Di dalam Uh, mengembalikan kasih karunia, keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita nah adik-adik uh, dalam rangka juga melakukan kasih karunia yang Tuhan, Tuhan, Tuhan telah berikan kepada kita, anugerah boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti contohnya bangun pagi kita harus Pertama kali yang kita lakukan adalah mengucap syukur melalui doa Kita bisa membuka mata dalam keadaan sehat Dalam kekuatan yang baru oleh, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa membantu orang tua Kita bisa membaca Alkitab sebelum kita menutup e, hari e, Malam hari berdoa membaca Alkitab Ya adik-adik minimal misalnya satu ayat Nah kembali lagi kepada Timotius dimana Bapak Paulus selalu Mengajarkan dalam pelayanannya Semasa dia masih ada Atau semasa dia hidup Setelah dia tidak ada akan diteruskan oleh Timotius Sebagai anak layannya Dan dengan itu dia akan memberikan dorongan Walau dimanapun kita berada Selalu ada kendala Selalu ada tantangan Tetapi harus selalu ingat Kalau kasih karunia Berkat, rahmat Tuhan Selalu menyertai Dan Membimbing kita di dalam segala hal Ya adik-adik ya Adik-adik juga harus ingat itu Semuanya Semuanya tetap sehat Tetap jaga kesehatan Tetap prokes Dan kiranya kasih karunia yang kita boleh terima Dari Tuhan Yesus Dapat kita kembalikan Melalui kehidupan kita sehari-hari Dengan perbuatan yang baik Dan kiranya Demikian Uh, penjelasan atau sedikit cerita tentang perikop uh, pembacaan kita hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati adik-adik pada kegiatan hari ini, minggu ini kita hanya mencocokkan kegiatan-kegiatan uh, yang tertulis uh, di bawah ada A, B, C, dan D adik-adik tinggal menulis Huruf sa hurufnya saja di gambar nomor satu, dua, tiga, dan empat. Ya adik-adik, pasti nggak susah lah ya. Pasti adik-adik semua pintar, semua pasti bisa. Selamat mengerjakan kegiatan kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.